Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina uh, Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat Wawafiat dimurahkan rezekinya Amin Terima kasih yang telah menonton video aku Yang telah mengklik video aku Di video kali ini Aku mau bagi kegiatan aku nih aku tuh gak beres-beres ya teman-teman aku cuma mau belajar budgeting keuangan aku ya cuma budgetingnya tuh di pertengahan bulan gitu karena aku tuh baru beli dompetnya ya teman-teman uh, ini tuh baru beli di online gitu harganya 23.000 dan ini tulisan-tulisan yang mau aku uh, apa ya hmm pengeluaran aku gitu suka aku tulis gitu ya seperti bulan belanja bulanan uh, listrik gas tabungan aku mau belajar nabung gitu ya sehari 2000 gitu dan tadi ya si kertasnya tuh aku bulet-buletin ya uh, si kalendernya kalendernya tuh di bulan Desember 2022 gitu karena ini aku mulainya tuh di pertengahan bulan gitu. Uh, nanti pas di akhir bulan kita lihat ya apakah ada sisa atau enggak. Dan ini tuh budgetnya tuh sekitar sejuta empat ratusan gitu ya teman-teman. Aku tuh gaji suami aku tuh enggak besar ya teman-teman. Tapi alhamdulillah aku selalu bersyukur ya teman-teman Karena kadang-kadang suamiku tuh uh, ada kerjaan sampingan gitu Jadi suka kebantu gitu ya Alhamdulillah Dan kadang-kadang untuk jajan anakku juga uh, Suka dari ada yang ngasih gitu ya teman-teman Kadang dari orang tua, kadang dari saudara Hmm, nanti kita lihat aja ya kalau ada sisa berarti aku tuh nggak boros gitu ya teman-teman kemarin tuh pas suami ngasih uang ke aku tuh sekitar 3 jutaan gitu ya e, Tuh udah segini ya 1 juta setengah kurang gitu e, karena aku kemarin udah beli belanja bulanan udah aku beli pulsa listrik dan ya udah kepotong kepotong aja ya udah ngasih ke orang tua dan lanjut uh, ke videonya ya teman-teman ini aku masukin si kertas-kertasnya tadi udah aku tulis uh, seperti belanja bulanan ngasih saudara dan ini belanja harian, belanja mingguan, impact e, darurat, pengeluaran darurat, aku suka tulis juga, tapi tergantung yang nanti ya, kalau ada uangnya aku isi, kalau nggak ada uangnya aku nggak, nggak isi gitu. E, dan seperti belanja bulanan aku nggak akan isi ya ke teman-teman karena udah dipakai gitu oh ya teman-teman gimana nih teman-teman keuangannya suka di tulis-tulis seperti ini nggak? aku tuh baru nyoba aja ya teman-teman aku terinspirasi dari youtube juga ya dari youtube dari channel YouTube-nya Kak Marisa Handayani itu ya teman-teman youtuber dari Bekasi gitu. Beliau tuh tiap bulan suka bikin seperti ini ya. Jadi aku tuh pengen gitu. Dan alhamdulillah baru kebeli ya si dompetnya. Walaupun sederhana, nggak nggak kayak beliau ya. Beliau tuh besar banget ya si dompetnya tuh ya malum ya mungkin deh beliau gajinya udah besar ya teman-teman kalau aku ya masih segini aja tapi alhamdulillah ya harus disyukuri ya teman-teman gaji berapapun karena suamiku tuh dagang jadi kadang nggak nentu gitu ya kalau masalah keuangannya dan ini udah beres ya teman temen aku masukin si kertasnya dan ini tulisan-tulisan yang kira-kira aku mau isi gitu seperti belanja harian aku sehari itu 30 ribu ya aku budgetinnya dikali 16 hari jadi 480 ribu untuk gas aku kasih 50 ribu ya tapi sebenarnya kemarin udah beli gitu tapi itu untuk apa ya Cadangan aja ya teman-teman Harga gas di kampung aku tuh 25 ribuan gitu Lanjut aku untuk budgeting jajan anakku Yang ke satu tuh 150s eh, 1015 ribu Sehari dikali 16 hari gitu Jadi 230 ribu Untuk jajan anakku yang kedua aku kasih 10.000 Dikali 16.000 eh 16 hari jadi Rp160.000 dan untuk belanja mingguan aku kasih 100000 karena ma maju ke dua minggu lagi jadi aku tulis aja 200000 lalu pulsa aku kasih pulsa HP ya 120 120000 lalu lanjut aku ngaji karena ngaji tuh belum aku kasih ya 10 10000 gitu dan ini udah aku mulai masukin ya teman-teman di tempatnya masing-masing untuk pulsa listrik tuh udah aku beli ya teman-teman pas awal bulan gitu jadi enggak diisi di pas di budgeting ininya dan ini aku mau masukin belanja mingguannya ya sekitar 200 ribu gitu ya oh ya teman-teman maaf ya itu ada tangan anakku yang suka jail gitu dan ini aku masukin si uh, budgeting aja ya. Kalau impact udah aku kasih ya. impact tuh adalah pengeluaran di sekolah anakku ya. Jadi tiap bulan suka minta 10.000 gitu. Udah aku kasih ya, teman-teman. Dan ini ada sisa uang gitu. Recehan dan sekitar ada 30.000 gitu. Aku mau masukin gitu. Um, Alhamdulillah udah beres ya, teman-teman. Uh, budgetingnya semoga nanti di akhir bulan aku mau bongkar semoga ada sisa berarti aku nggak boros. <laughs> ini tuh budgetingnya tuh sedikit ya teman-teman jangan dibully ya teman-teman. Oke okay, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga menginspirasi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.